Gimana sih, ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa saya akan membagikan preset priset yang terbaru lagi, guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu per satu ya. Oke lanjut ke versi yang kedua.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 Oke lanjut ke presiden yang kelima Oke lanjut ke presiden yang keenam Oke lanjut ke presiden yang ketujuh Oke okay, lanjut ke persidangan ke ke-8. Oke okay, lanjut ke persidangan ke-9. Oke lanjut ke presiden ke sepuluh. Oke okay, lanjut ke presiden ke sebelas.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 oke okay, lanjut ke presiden yang ke-14 oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15 Oke Lanjut ke Presiden ke-16. Oke Lanjut ke Presiden ke-17. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-18. <SILENCIO> oke lanjut ke presiden yang ke-19 oke lanjut ke presiden yang terakhir itu ke-20 Oke jadi mungkin segitu aja presetnya dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.